Kemudian ada four of coins. Oke, okay. ya kita lihat di sini. Kalau kita baca dari sosoknya dia, gitu ya. Kalau kita baca dari uh, energinya dia, ya aku lihat di sini dia itu tiap malam ya, tiap malam dia berdoa supaya uh, minta didekatkan sama kamu gitu dan sampai akhirnya ya aku lihat di sini doa tersebut terkabul gitu ya kemudian kalian ada ketemuan gitu ya bisa ada komunikasi gitu di sini yang aku lihat dan apa yang menjadi keinginannya dia justru terwujud gitu bisa bertemu dengan kamu gitu ya sosok yang dia impikan selama ini gitu ya sosok yang dia idam-idamkan selama ini, kayak gitu. Ya sosok ini dia mengidam-idamkan kamu dan tadi itu ya berdoa siang dan malam, ya hanya untuk bertemu dengan kamu belahan jiwanya gitu ya, jantung hatinya, ya di sini ya aku lihat dan akan bertemu yang aku lihat di sini akan bertemu dalam uh, waktu 8 hari ya yeah, di sini betul uh, kerasanya 8 hari atau seminggu ini seminggu ke depan itu yang aku lihat nanti akan bertemu dengan sosok ini untuk beberapa orang ya. Yeah. Oke, okay. kalau kamu ngerasa ada-ada ada pertanda mimpi, nah itu ya yeah, tandanya gitu. Tandanya bahwa nanti akan bertemu dengan sosok ini. Oke, okay, itu yang kelihatannya sosoknya seperti apa sih kalau kita lihat dari zodiaknya di sini mungkin aku cari the hermit dulu ya the hermit itu uh, zodiaknya apa sih gitu kan sebelum aku kasih kartu zodiak ya yeah. the hermit zodiac sign Virgo di sini ya. Yeah. Uh, ini Virgo, kemudian ini elemen tanah, mas masuk juga ke Virgo uh, bisa juga Capricorn dan Taurus kalau ini, ini adalah dari sisi uh, spiritual sebetulnya ya, yang aku lihat coba kita lihatnya dari kartu zodiak untuk kamu ciri-cirinya ya dari zodiaknya selain dari kartu Tarot, kita lihat ada Aquarius ya kartu pertama kemudian di sini ada the moon the moon ada kaitannya dengan cancer atau pisces kemudian kita lihat di sini ada taurus oke bisa juga ya jadi selain dari virgo tadi ada taurus juga Oke, itu yang kelihatan di kartu ya untuk sesi yang sekarang. Apakah kamu lagi dealing sama zodiak zodiak ini? Bisa juga ya. Gitu, kalau kamu cur mau curhat gitu kan silahkan ya. E, boleh banget. Kita lihat di sini untuk sesi berikutnya. Pertama ada Three of Cups. Kemudian kartu kedua ada Seven of Once, kemudian ada ten of swords. Oke, okay. aku lihat di sini perjuangan kamu nggak sia-sia, ya, perjuangan kamu atau perjuangan dia, mungkin di sini yang ngedeketin kamu itu nggak bakal sia-sia dan uh, cepat atau lambat itu akan terjadi mendekat gitu ya, pendekatan, kalau kamu udah ada dalam pendekatan itu bisa jadi lebih dekat lagi, bisa jadi lebih intim gitu ya, lebih ada komunikasi yang jelas gitu yang aku lihat di sini ya, tapi kalau memang gak ada komunikasi lagi atau di ghosting, berarti selesai gitu ya, selesai udah cerita gitu kan, gak ada to be continue ya. Nggak uh, ada bersambung-bersambung yang gitu, kayak kalau itu udah selesai <laughs> di sini. <laughs> kalau dari kartu, kita lihat ada three of cups. Kalau dari three of cups, kita lihat di sini. Uh, Oke, okay. kita kasih kartu yang lain ya. Coba ya, untuk kamu di sini ada fox glove angka. Oke, 18 belas okay. 18, di sini aku lihat kalau dari kartu ya, kalau dari kartu kamu bertemu dengan sosok orang yang mungkin sangat eh, apa ya namanya, sangat benar-benar memiliki pengetahuan yang tajam ya mengenai parfum mengenai perkopian teh Ya, minum gitu kan, minuman, uh, alkohol misalkan ya, cocktail, uh, bartender, barista gitu kan, uh, itu dia ngerti banget, terus memang, iya memang kerjaannya tuh kayak, ada ke arah pesta-pesta gitu yang aku lihatnya bisa jadi kayak wo gitu ya wedding organizer atau event organizer gitu kan terutama yang ada kaitannya dengan makanan dan dari sisi hal-hal uh, untuk ke arah dekorasi gitu ya dekor-dekor gitu yang aku lihat bisa juga di sini atau lebih ke arah art gitu ya lebih ke arah art bisa juga tapi rata-rata yang aku lihat di sini artnya itu ya seninya itu tadi gitu loh, seni dari sisi uh, makanan minuman gitu ya terutama minuman sih ya aku lihat seni uh, dari sisi minuman itu dia bener-bener udah hatam banget udah uh, mungkin itu ilmu yang dia milikin ya yang aku lihat di sini Uh, kemudian untuk Seven of Wands kita lihat di sini kalau Seven of Wands ada kaitannya dengan Crossus 38 delapan ya uh, ini ada delapan belas ada 38, delapan di sini kalau untuk Crossus yang aku lihat Crossus uh, ada kaitannya dengan uh, keamanan bisa jadi ya di sini gitu kan keamanan. Ketertiban bisa juga uh, ada hal-hal semacam itu, ya. Di sini uh, ijo-ijo gitu, ya, atau hal-hal lain. Pokoknya, intinya ke arah sana. Kemudian, untuk ten of swords, kita lihat di sini ada cornflower. Cornflower ada kaitannya dengan sejarah, kemudian juga uh, mungkin dia pinter ke arah sejarah, uh, mungkin juga konten-konten, mungkin juga. Uh, pokoknya dia punya ilmu ataupun pengetahuan nih yang uh, sangat amat luas gitu dan khusus gitu ya. karena di sini ada uh, 11 angka 11 biasanya kalau angka 11 itu memang dikhususkan untuk ke arah jalan hidup ke arah uh, masa lalu kemudian juga masa sekarang dan masa depan gitu ya jadi pembacaannya memang uh, dianya itu punya ilmu pengetahuan knowledge gitu ya atau bisa kalau knowledge gitu ada kaitan ada kaitannya dengan tv yang punya tagline yang punya uh, jargon knowledge gitu ya ada di situ kalau kalian tahu ya karena di sini ada biru biru mungkin dia kerja juga di area sana gitu ya begitu yang aku lihat di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya